Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini dan untuk yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya bantu channel ini agar bisa semakin berkembang kedepannya nah oke teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara salin link akun Instagram kita sendiri Nah untuk caranya sangat mudah sekali teman-teman. Tinggal simak video ini sampai selesai. Nah video ini diperuntukkan khusus yang belum tahu saja. Nah oke di sini langkah pertama kita buka dulu aplikasi Instagramnya seperti ini. Nah setelah terbuka aplikasi Instagramnya seperti ini, kita coba untuk salin link akun kita untuk dibagikan ke teman kita. Untuk mencari linknya, sebetulnya kita tinggal masuk ke profil, kemudian kita tinggal cari saja untuk link dari akun kita. Saat kita cari di sini, tidak ditemukan untuk link ke akun kita. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya sebetulnya cukup mudah, tinggal kita masuk ke bagian profil kita, kemudian di sini kita pilih salah satu postingan yang kita miliki, lalu kita pilih titik tiga yang ada di atas ini, lalu kita pilih tautan. Nah, tautan ini akan tersalin secara otomatis. Kemudian, setelah link tautan tersalin, di sini kita bisa langsung masuk pada pesan ataupun pada browser, yaitu tempat di mana kita akan menempelkan link tautan tersebut. Nah, saya contohkan di sini, saya menggunakan browser Google Chrome. Di sini tinggal kita tempelkan saja seperti ini. Di sini kita hapus linknya dari yang terakhir sampai ke Instagram.com seperti ini. Nah, setelah garis miring ini, di sini kita tambahkan username Instagram kita. Contohnya seperti ini. Kemudian, kita coba buka linknya. Nah, oke, di sini kita sudah teralihkan pada halaman profil dari akun Instagram kita. Nah, nantinya link ini bisa kita bagikan ke teman-teman kita.